Selanjutnya kepada zodiak yang keempat Selanjutnya kepada zodiak yang kelima yang mendapat meski mendadak dan akan tajir di bulan Desember tahun 2021 Jika kartu Zodiac yang sudah kita dapatkan, kini saja kita mengambil dampak buat energi Yang dapatkan masing-masing zodiak yang mendapat meski mendadak dan akan tajir di bulan Desember tahun 2021 Pertama support energi kepada zodiak yang pertama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 Di sini digambarkan seorang lewa akan mendapatkan satu tawaran pekerjaan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya, yang dimana di sini sifatnya mendadak yang akan mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi, serta di sini seorang dewa akan direkomendasikan untuk menaiki jabatan. Berpindah pekerjaan, yang dimana di sini pekerjaan tersebut akan membuat keuangan finansial lebih bagus lagi, dan untuk support energinya adalah King. Opsi secara memungkinkan, opsi itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang berada di sekitar Leo, seseorang yang lebih tua dari Leo sendiri, dan di sini menggambarkan. Sesuatu seorang Leo akan mendapatkan rezeki mendarat dalam kategori ini mendapatkan satu tawaran pekerjaan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya, yang dimana pekerjaan tersebut ia dapatkan dari orang sekitar, dari orang yang lebih tua dari Leo, yang dimana sini mampu membuat keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Serta di sini seseorang yang dekat dengan Leo akan merekomendasikan seorang Leo untuk menaiki sebuah jabatan ataupun berpindah pekerjaan yang membuat keuangan Leo semakin meningkat lagi. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah Demon. Secara umum demon itu diartikan hal, hal yang akan terjadi kemungkinan yang akan terjadi dan jika kartu demon kita gabungkan dengan zodiak yang pertama di sini menggambarkan kemungkinan yang akan terjadi adalah seorang lewa akan mendapatkan rezeki dadat yang dimana di sini mendapatkan tawaran pekerjaan direkomendasikan berpindah pekerjaan dan menaiki jabatan yang dimana di sini orang yang lebih tua orang sekitar adalah faktor pendukung seorang leo untuk mendapatkan keuangan kehidupan lebih bagus lagi dan untuk kartu zodiak yang kedua adalah ten of sword, ataupun 10 pedang. untuk sedek yang kedua kita mempunyai seseorang yang berzodiak Scorpio yang dimana disini seorang Scorpio akan mendapatkan resmi mendadak dan tambah tajam melintir di bulan Desember tahun 2021 di sini digambarkan sebelumnya seorang Scorpio akan mendapatkan pengkhianatan namun di bulan Desember tahun 2021 seorang Scorpio akan mampu move on bangkit dari pengkhianatan yang dimana sini juga digambarkan seorang Scorpio akan mendapatkan satu buah rezeki yang dipandai sinta waran pekerjaan untuk meningkatkan keuangan kehidupan lebih bagus lagi serta sini mendapatkan satu pilihan yang dimana pilihan tersebut mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi dan untuk support energinya adalah page of pentacle secara umumnya page of pentacle itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan sosok seorang Scorpio mendapatkan pengkhianatan sebelumnya dalam kategori pekerjaan yang membuatnya down namun di bulan Desember tahun 2021 berkat doa dari seorang anak seorang Scorpio akan mendapatkan satu kesempatan lain satu peluang yang dimana di sini sifatnya mendadak yang akan mampu membuat keuangan kehidupan finansial lebih bagus lagi dan jika kartu demon kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan kemungkinan yang akan terjadi adalah seorang Scorpio mampu bangkit di bulan Desember tahun 2021 yang dimana di sini akan mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan keuangan untuk membuat finansial lebih bagus lagi, yang selalu didoakan oleh anak Scorpio sendiri. Dan untuk zodiak yang ketiga adalah Five of Swords ataupun lima pedang. Untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak Gemini, yang dimana di sini digambarkan seorang Gemini akan mendapatkan rezeki mendadak dan mampu membuat keuangan serta hajir melintir di bulan Desember tahun 2021 Di disini digambarkan sosok seorang Gemini merupakan sosok seseorang yang pandai melihat situasi dan kondisi pandai melihat peluang usaha yang dimana di sini usaha tersebut ia akan lakukan ia akan jalankan yang mampu membuat keuangan kehidupan lebih bagus lagi dan di disini juga digambarkan satu peluang usaha didapatkan oleh seorang Gemini yang dimana di sini sifatnya mendadak yang akan mampu membuat kehidupan keuangan finansial seorang Gemini lebih bagus lagi dan untuk support energinya adalah Kenaik of one Secara umumnya kenaik of one itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang berada di sekitar Domini, seseorang yang dekat dengan gemini sendiri. Dan di sini menggambarkan sosok seseorang Domini merupakan sosok seseorang yang bijak, ulat bijaksana dalam mengambil keputusan, sehingga di sini mampu melihat satu peluang yang dimana peluang tersebut untuk membuka sebuah usaha mendirikan sebuah usaha yang mampu membuat keuangan finansial lebih bagus lagi serta di sini seorang gemini juga akan digambarkan mendapatkan satu buah tawaran pekerjaan satu buah usaha yang dimana di sini sifatnya mendadak yang mampu membuat keuangan finansial dan perubahan kehidupan kepada gemini ke yang lebih bagus lagi dan jika kartu domon kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan perubahan kehidupan rezeki mendadak keuangan yang meningkat, serta di sini seorang si Gemini akan mendapatkan satu tawaran pekerjaan dari orang sekitar yang mampu membuat keuangan kehidupan lebih bagus lagi, dan yang tak pernah Gemini bayangkan sebelumnya. Dan jika kartu demon kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga, di sini menggambarkan kemungkinan yang akan terjadi kepada seorang si Gemini adalah kehidupan lebih bagus, finansial lebih bagus, keuangan meningkat, yang dimana di sini dikarenakan seorang si Gemini merupakan sosok seseorang yang bijaksana, yang mampu melihat satu pulang usaha dan di sini mendapatkan satu tawaran pekerjaan. Satu tawaran usaha yang dimana sih mampu membuat keuangan jauh lebih meningkat. drastis di bulan Desember tahun 2021. Dan untuk kartu zodiak yang keempat adalah Ace of Cup Untuk zodiak yang keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiak Aquarius yang dimana sini digambarkan sosok seseorang Aquarius akan mendapatkan rezeki mendadak. Dan tajuk lentera di bulan Desember tahun 2021, di sini digambarkan seorang Aquarius akan mendapatkan satu tawaran pekerjaan yang dimana di sini pekerjaan baru yang mampu membuat keuangan kehidupan finansial lebih bagus lagi serta di sini digambarkan seorang Aquarius akan memulai sebuah usaha yang dimana usaha miliknya sendiri yang mampu membuat perubahan kehidupan finansial meningkat serta keuangan jauh lebih meningkat lagi. Dan untuk kartu support energinya adalah.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 Satu pekerjaan yang baru yang mampu membuat keuangan kehidupan finansial lebih bagus lagi Yang selalu didukung didoakan oleh pasangan Aquarius sendiri Serta di disini seorang Aquarius akan membuka sebuah usaha yang baru Yang dimana sini didukung didoakan oleh pasangan yang akan mampu membuat keuangan kehidupan lebih bagus lagi Dan jika kartu domon kita gabungkan dengan zodek yang keempat di sini menggambarkan Kemungkinan yang akan terjadi adalah Seorang Aquarius akan mendapatkan rezeki mendarat Dan mencari tajam di bulan Desember tahun 2021 Yang dimana disini dikarenakan mendapatkan satu tahunan pekerjaan yang tak pernah ia duga-duga sebelumnya, yang dimana pekerjaan tersebut hal yang baru kepada Aquarius yang mampu membuat keuangan kehidupan lebih bagus lagi yang selalu didukung oleh pasangan Aquarius sendiri. Dan untuk kartu zodiak yang kelima adalah Six of One, ataupun Anam Untuk zodiak yang kelima, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Cancer yang dimana di sini digambarkan seorang Cancer akan mendapatkan risiko mendadak dan mencari tajam melintir di bulan Desember tahun 2021. Di sini digambarkan seorang cancer akan meraih puncak karir di bulan Desember yang di mana di sini tak pernah ya bayangkan sebelumnya, yang di mana juga di sini dikarenakan seorang cancer berkomendasikan memimpin sebuah pekerjaan yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi, serta di sini seorang cancer akan berhasil atas usaha yang didirikannya selama ini yang tak pernah ya bayangkan juga sebelumnya yang mampu membuat keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Dan di sini juga digambarkan kemandirian seorang cancer akan membuahkan hasil yang maksimal di bulan Desember dengan usaha yang ia lakukan sendiri, dan untuk kartu support energinya adalah Queen of Pentacles. secara umumnya Queen of Pentacles itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa, seorang yang dekat dengan Cancer sendiri, dan di sini menggambarkan sosok seorang Cancer akan mendapatkan rezeki mendadak dan menjadi tajam di bulan Desember tahun 2021 yang dimana di sini digambarkan seorang Cancer mendapatkan pencapaian karir. Yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya yang akan direkomendasikan menjadi sebuah kepemimpinan di sebuah perusahaan ataupun perkantoran yang mampu membuat keuangan kehidupan lebih bagus lagi. serta di sini seorang cancer juga tak pernah membayangkan bahwasanya usaha yang ia lakukan ia kerjakan selama ini akan berhasil maksimal di bulan Desember atas berkat doa dan dukungan dari seorang pasangan serta keluarga cancer sendiri. Dan jika kartu debun kita gabungkan dengan zodiak yang kelima di sini menggambarkan. Kemungkinan yang akan terjadi kepada seorang Cancer pada bulan Desember tahun 2021 adalah keuangan finansial kehidupan akan jauh lebih meningkat, yang dikarenakan di sini mendapatkan rezeki mendadak, yang didukung oleh keluarga dan pasangan Cancer sendiri. Baik, di sini bisa kita simpulkan di zodiak yang mendapat rezeki mendadak dan tajam oleh bulan Desember tahun 2021, adalah yang pertama Zodiak Leo, yang kedua Scorpio, yang ketiga Gemini, yang keempat Aquarius, dan yang kelima adalah Zodiak Cancer.